Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kembali kita mendapatkan kabar-kabar spesial kali ini dari Kak Sandy Purnama Seri yang mengunggah, tentunya percakapan pesan WhatsApp bersama Bunda Lesi Kejora. Aduh, ada foto baby L tuh, Masya Allah. Bahagia terusnya Leslar family dan kita lihat ada sebuah kalimat yang ditulis oleh Kak Sandy. Happy birthday anak soleh al-fatihnya Mami. Masya Allah. Mudah-mudahan ya baby L. Menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua dan makin banyak yang sayang. Masya Allah. Kemudian juga persahabat kita lihat juga cirukan vitamin Bunda Leslie Sigejora. Aduh ini cute banget persahabat. Luar biasa penampilan Bunda L. Apalagi persahabatnya memakai produk dari MRB Clothing Line. Ini keren banget. Man hari ini memakai tentunya baju temanya putih. Luar biasa. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sandal Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan. Jadi makin pengen ini MRB Clothing Line. Cakep banget bajunya bunda. Sudah sampai Madinah aja nih baju. Padahal belum launching katanya tuh. Masya Allah. Baju sudah sampai di Madinah tuh MRP clothing line Emang keren banget Hingga komentar pun banyak sekali diberikan unggahan ini Di antaranya dari akun DesiDesi955 Mengatakan Masya Allah Leslie baru ingat punya IG kemarin Fokus sama ibadah ya deh Sambil berterima kasih dikasih kesempatan umroh bareng suami dan anak lagi Masya Allah Mudah-mudahan tentunya khusus untuk Ibadah umrohnya Leslie semangat untuk idola kesayangan kita kemudian juga perasaan kita lihat nih cidukan vitamin terbaru dari Papa B kembali Papa juga mengunggah fotret foto yang sangat amat keren namun ada sebuah kalimat juga ini ada kuis pertanyaan juga dari Papa Bilar ada yang tahu tempat apa ini dan peristiwa penting apa yang pernah terjadi di sini ribu buat dua orang yang benar tuh di kasih pertanyaan kuis dari Papa Bilar yang tahu tempat dimana persahabat ya foto Papa Bilar tersebut dan peristiwa penting apa yang sudah terjadi di pelsingan Papa Bilar 500k buat doa dua orang pemenang Masya Allah berkat selalu untuk Leslar rezekinya selalu diberikan tentunya kelancaran berikutnya juga persahabat kita lihat ada cidukan tentunya ini cidukan yang sangat luar biasa banget persahabat ya kali ini jaraknya langsung dari dekat diperbesar seperti ini persahabat C Masya Allah BBL luar biasa nak Masya Allah semakin bangga dengan Leslar banyak orang-orang baik yang tentunya mensupport mendoakan dengan tulus salah satunya juga dari Ustaz Suki Al dan keluarga ini sangat benar-benar mensupport idola kesayangan kita Masya Allah kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan 3D Entertainment ada tosingan Bunda Lesti, ada kalimat juga nih persahabat ya. Yes. Seberapa tahu kamu tentang Lesti? Makanan favorit, ukuran sepatu, warna kesukaan, juara da tahun berapa, single terakhirnya apa, kebiasaan Bunda Lesti apa tuh persahabat? Yakini udah pada tahu semua-semuanya tentang Lesti Keciora. Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Yuk persahabat untuk warga kuno ha? Boleh juga tentunya ikutan di komentar ya mengenai tentunya pengetahuan mengenai soal Lesti kecewa kita lihat persahabat banyak sekali respon dan tanggapan diantaranya dari akun Abang L mengatakan, makanan kesukaan seblak ukuran sepatu size-nya 36 juara DA tahun 2014 warna tentunya kesukaan itu warna pink single terakhir sekali seumur hidup masya Allah ada juga tanggapan lain dari akun leslan kendari kelas satu tahu cuman sebatas di usianya sangat muda tapi pemikiran sikap serta bijaknya serta kesabaran yang lesti kejarapunyai sungguh luar biasa Oma sangat salut padamu sayang Bismillah sukses dan tetap bersinar tanpa batas Amin luar biasa banget ya tanggapan dan respon yang diberikan mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu memberikan kejutan, bahagia dan cidakan-cidakan vitamin terbaru lainnya jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar bahagia dari Leslar tentunya ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh